Lintas Sumbawa Bima Nampak Bus Dunia Mas Otobus Dunia Mas Milik perusahaan PT Garuda Jaya Indonesia Didirikan oleh Bapak Mukhtar Muhyiddin Beliau adalah anak dari almarhum Muhyiddin Daeng Jubaida. PT. Garuda Jaya sendiri sudah berdiri sejak tahun 1955. Armada pertama kali beroperasi adalah sebuah bus truk kayu dengan rute Bima, Dompu, hingga Sumbawa. Berawal dari bus pedesaan, Gini, bus dunia mas meningkat jangkauannya hingga menjadi bus malam antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi. Peningkatan tersebut tercatat dimulai tanggal 26 Januari 1997, saat itu Traik-traik baru terbatas, namun sekarang tercatat traiknya sampai Surabaya dan Jakarta. Untuk urusan model bus, perusahaan ini biasanya menggunakan karu seri laksana di Ungaran, Semarang. Model yang dihadirkan bermacam-macam, mulai dari legasi SR1, All new Legacy SR1 Legacy SR2 Legacy SR2 Prime Didukung dengan mesin Hino Seri RN285 Alamat di Mataram Di Komplek Pertokoan Dasan Agung Jalan Langkuh Dasan Agung kecamatan Selaparang Kota Mataram Kalau kantor di Surabaya tercatat di Jalan Raya Kelurahan Umurasih Kecamatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Pelapis ter de depan itu dari Surabaya. Maka dia telah menempuh jarak yang cukup jauh. Dengan waktu tempuh 14 sampai 30 jam. Telah menyeberangi pulau sebanyak tiga kali, diawali penyeberangan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Selanjutnya, dari Pelabuhan Padang Bayi menuju Pelabuhan Lembar. Dilanjutkan Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan tanu